Generation Metallica Phoenix, Metallica Phoenix, pukul banget, skill, buka 1 time leap, Ef efek kalau mau time leap, langsung aja, terus, okay, okay. iya, eh tunggu, ini lo, lo gitu, efek tikel, nggak solek, kan? Wata kan auto juga, dia auto terus bentuk, kan lo pilih salah satu Lo nggak boleh langsung uh, dua, lo pilih salah satu pokoknya Ya ini dua lah, keserah lah yeah. Efek Terus pilih salah satu Terus ya? Apa bedanya? Uh, kan, bukan Panggil Efek take away. masukin Terus efek ini hasil. Ya kalau gitu boleh Apa bedanya? Aduh Wohh berapa? Empat Empat? Oh inilah next lah aja lah, aja. lah kenapa? kalah lah. Oh, kalah? apa? Lera aja Bisa apa eh, yang gitu, aja gua. Ya, kata -kata <tut> lalu lalu lalu lalu. Tuh, gua. Ya, Aduh, ngapain Nah mau mati lah saya kantor saya tahu kali kali lagi uh. nggak kali kak ini siap gue buka ya ya tahu oh. kan males tahu bertanya nih ini melon band ini tiktok band urwater apa nih ini draw draw band ini juga oh. ini band ini di apa nih ini ini ini ini no unflip band ulu Ben! Muka juga nih, Ben! <laughs> ya, diur-benet! Oh, Edward ya? Iya. Benet. Oke. Lu pakai backup apa? Seventies cheese, one pass. Bro, bentar balik. Kan gue ya? Oh nice, strike, crossover dragon. <laughs> crossover, more like it's over dragon. <laughs> bro bro bro, gue bisa dance loh. <laughs> eh, ada alung ya gak? Gue lihat boleh Oke. Okay. wih, nih kakek kau mau tanya data ada sama terutama apa sama ini kartu nubas empat <tuk> main mainnya juga iya kenapa mau beli kartu aku nggak e, kartu apa ya Nico Doctor Blake tapi saya nggak main robot Paladin lah ini katanya ya dia bisa ngalahin naga api loh kok namanya daguljing all blue sama dia langkah banget kata siapa <tuk> <tuk> Wih ada agung kok, boleh lihat ga? Boleh. Oke. <tuk> Wih ada agung kok, boleh lihat ga? Boleh. Oke. <tihak> Bukan, dia <kawa>. <tihak> <tihak> <tihak> <tihak> Eh, ada abun ke? lima ratus ribu aja buat koko. lama abang. lah, mahal bang. Nah, itu katanya tuh ini bisa. <laughs> eh koko main VG, koko mau beli kartu aku gak? eh apa katanya? nih, bahasa basah kok. Eh, gak usah, saya nggak main royal paladin. lah, ini keguna lo kok. <laughs> kartu apa ya? Nih kok, udah sebit. tapi saya nggak main royal lagi ah, ini katanya bisa kalahin naga api lo kok itu langkah banget kata siapa? air <laughs> <tuk> <tuk> itu udah putih ngomong air <tuk>